Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aytinglicious dimanapun kalian berada, jumpa lagi nih bersama Mimin di channel YouTube Hilial TV, channel kesayangan kita semua yang menyajikan tentang hiruk pikuk dan juga kegiatan sehari hari dari Ayu Ting Ting. Mimin ucapkan dulu selamat nih buat konten kreator Kiki Saputri dan juga Kishu TV yang trending dua di YouTube. Di sini Kiki Saputri deg-degan, Boy William bukan kriteria ayu ting ting wah apa ya alasannya kenapa sih boy william bukan kriteria yang pas untuk ayu ting ting yang penasaran semuanya ada di channel youtube nya kiki Saputri yang pastinya kocak banget dan juga luar biasa tontonan 17 tahun ke atas nih pemirsa sini obrolan yang seru banget pemirsa karena dua-duanya sangat ceplos ceplos dan pas Singa luar biasa membicarakan mengenai kehidupan dan juga kriteria Ayu Ting terhadap Boy William yang memang katanya banyak sekali. Ini para artis yang sudah senior menunggu klarifikasi dan juga hubungan jelas dari Ayu dan juga Boy William. Wah, bagaimana nih tanggapan para sahabat semua di rumah yang memang Boynya juga memberikan sinyal-sinyal cinta untuk Ayu Ting Kita doakan saja nih yang terbaik untuk Ayu dan... Dan juga Boy William yang memang banyak banget nih yang mendukung bahkan memberikan semangat untuk hubungan mereka berdua. Dan di sini juga Mimi menginformasikan mengenai kegiatan Ayu Ting hari ini yang sedang perawatan spesial karena akan liburan sebentar lagi ke salah satu negara yang sangat jauh di sana bersama anak tercintanya yaitu Kills Humairah Raja. Dan informasi untuk sahabat semua di rumah yang pastinya spesial luar biasa dalam rangka ulang tahun Indosiar yang ke-28 tahun. Indosiar luar biasa akan menghadirkan perform for spesial dari Bunda Ayu dan juga Bill yang sukses memberikan perform for terbaiknya tahun-tahun lalu. Dan tahun ini, dalam rangka ulang tahun Hood Indosiar, Ayu Ting Ting dan juga Bill Gates Humaira Rajak akan ikut memeriahkan puncak kemeriahan konser Indonesia ke-28 tahun Luar biasa Indosiar, luar biasa Untuk penampilan Ayu Ting Ting Jangan lupa ya sahabat semua Ada Ayu Ting Ting yang akan Memberikan kebahagiaan kita semua Di acara ulang tahun Indosiar Oke sahabat semua Ini saja beberapa informasi yang dapat Mimin sampaikan, jangan lupa Terus dukung channel ini Dengan cara like, comment serta subscribe nya Tekan tombol lonceng Notifikasinya agar kalian Selalu mendapatkan informasi terbaru Terhangat, terupdate mengenai ayo ting-ting wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa dok namanya takut salah Hah? Morpheus M2M Morpheus berangkat liburan ke Korea Selatan kasih dokter makasih ya dokter happy holiday ya dok sama Jaden ada Yeni ada Nay ada Dani selamat liburan ya ada besok baru mau, udah mau Natal dan tahun baru masih bekerja. <laughs> Semangat. Dok, inget ya bawa topoki. <laughs> lihat wajah kita langsung seketika zet. Pakai Morpheus dari Klinik Dermapocu. Thank you dok. Aku lagi makan keripik ikan sambalado. Nih lihat, sama nasi panas enak banget guys. Hmm, hmm, enak banget. Hmm, hmm, hmm, hmm, pak, hmm. Ini di juga enak pak. Hmm, Bisa ada ini paling enak, Cutting Ah, cumi ting, ting kuliner. Untuk paling sedap nggak ada yang lain. Kita coba ya. Hmm, hmm maknas nerasat guys, bener sih guys. Hmm, cuma ada di ting-ting kuliner. Hmm, kemiknya kemitnya, dalam nasi panas. Hmm, hmm, hmm. Hai guys, aku lagi makan kapok. Ini cemilan paling enak gak ada yang lain. Hmm, hmm, maksudnya cuma di ting-ting kuliner. Mau order? Gue langsung order sekarang ya Mana nih Langsung cepet banget abisnya guys Masked hmm. Hmm. tau Masih soya Kedulan ya ke ting, -ting kuliner guys Ini hmm. aku nyemil Kapok Ordernya cuma di ting-ting kuliner Iya dah, semana dong, kagak ada anak perempuan nih. Minum minum. Ya kecil kecil aja. kan, Masa lagunya, ini yang tidak nah, Ali, aku selalu bikin pake ulasan Kaliannya aku mau pake yang Terus kemarin ya Oh ini masih ada pokoknya, masih ada kan tuh Tuh, sebenarnya saya jadi Iya, iya <kuh> Ya, kita pakai dulu Ya, biar yang Ini yang dipakainya saya neseng minggu dua kali Masih ada kan saya soalnya. soalnya <guk> Ujat sekeras mungkin, ini sisa Ini sisa punya, siapa yang aku apa-apa Nah, buat kalian ini aku masih kecil ya Tentu tidak banyak, ini itu, atasnya masih dibanding